sebaliknya waspadai jika USD Yen bergerak bearish dan bertahan di bawah area 125.300, karena ada potensi USD Yen berbalik bergerak bearish ke sekitar area 124.999, sekian analisa forex untuk tanggal 13 April tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212.